tidak terbaca kepada Allah petunjuk atau tidak yang Islam atau yang kepada Allah siapa Allah insya Allah dia dan dia akan memberikan dari segi dari yang sana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 وعلى آله وصفية المعين عمد رسول الله وضعك من عملك الفيديو فالله تعالى والتأمين تعرض لله من الشيطان الرحيم يا أيها الذين آمن تقول الله أفضل قردني ولا أفضل من الله kita bersyukur, kita juga bersyukur, kita kita kita kita bersyukur, kita juga kita kita kita kita kita kita dia yang sama di mana dia mendapat Allah Dan yang secara kita apa kepada Allah atau hidayah Islam dan Sekali tidak kepada Allah Subhanahu Wa Taala semua yang Allah akan dan kemauan untuk tidak ada kepada Allah tidak semua Allah kasih dia kemauan untuk terus kepada Allah kita? dan umatnya yang yang telah dan kita di kita Allah kepada mereka ia akan memberikan dan akan dari kepada Allah, insya All right. Alhamdulillah kita akan menghasilkan amal yang ada di Tapi tidak ada kita masih Allah harus dengan kondisi-kondisi yang ideal pada kita, sehingga sifat yang mungkin sudah orang yang sudah kita kemenangan kepada atau dia yang posisi buruk, sehingga sedikit saja, agar Pertama yang harus kita lakukan. ilmu yang bersama, ilmu yang bersama sampai kepada kita karena semuanya saling wasal. Kita akan menemukan rahasia-rahasia, bahwa semua semua Allah menjadi kita warisan. Yang kedua adalah warisan rumahnya dari Allah. Kita bisa memaniskan diri kita terus dalam suasana kesatuan. Apabila kita serasi dan rukun, dengan orang-orang yang juga. orang-orang yang kira -kira menunjukkan terakhir, sifat siapa mereka orang-orang yang sebenarnya sering minta, minta di dalam Jadi, kita ketika kita selalu terjadi di dalam, dari, dari, dari, tunjuknya, atau, di dalam. atau mereka orang, para mereka adalah artinya kalau Buat tempat kelompok, dia, kalau munajat Allah menjadi saat satu itulah kenapa kita munajat terus kepada atau nabi alaihi wasallam banyak kepada kita agar Allah jalan untuk orang Jangan Saya ketika salah istri dari kita sama apa yang harusnya. Maka diambil Sallallahu Alaihi Wasallam. istri yang bagi Sallallahu adalah, yang bukan tapi yang ada di yang tetap akan tipu di atas sejarah dan yang satu di yang dan semua adalah manusia yang manusia manusia paling paling tapi tidak dalam yang jalan Pertanyaan ini Orang tahu seberapa tahu kita ini kabulkan kepada kita